serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslaw tentunya Menemani santai sore kalian saat ini bang Bangi akan memberikan informasi Terbaru seputar idola kita Ke kabar pertama persahabat ya Kita awali dengan kabar yang sangat Membanggakan banget Masya Allah perhatikan di video ini Leti ke ini Vibusnya memang terlove banget Good attitude persahabat ya Pertemuan Leslar bersama Mamah Gigi ini sungguh luar biasa Masya Allah perhatikan yang dilakukan oleh Dede ini Duh, Makin bangga-bangga persahabat ya Alhamdulillah Idola kesayangan kita dikelilingi oleh orang-orang yang sangat baik. Momen ini persahabat ketika mereka hadiri acara tujuh bulanan Kak Loli sahabat, ya. Dan tentu momen tersebut ada di channel YouTube-nya Ransi Entertainment. Diunggah kembali postingan tersebut oleh Angkung sandal Putih underscore Bilar ada kalimat caption juga yang dituliskan. Happy banget Leslar ketemu mamah gigi terluf Emang mereka nya Masya Allah banget ya Soal attitude Leslar lah yang juaranya persahabat ya. Semakin bangga dan semakin bahagia Dalam postingan tersebut juga tentu Banyak komentar yang diberikan Salah satunya dari akun Fazira Alia Mengatakan Sehari aja gak lihat mereka Aku kangen banget, kecarian banget Katanya tuh Masya Allah Inilah salah satu bukti bahwa Leslar Banyak sekali yang merindukan Banyak yang sekali mensupport, mencintai dengan tulus Ini juga suatu kebahagiaan yang kita rasakan persahabat yang mudah-mudahan Idola kita selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik ke momen berikutnya persahabat perhatian juga ada unggahan spesial dari Bang Yudi Revan Ini tiga jam yang lalu mengunggah sebuah postingan foto momen kebersamanya dengan Dede Lesti Di acara 7 bulanan Lesti kecora oh, Manja banget ya akhirnya Momen 7 bulanan Dede Lesti diposting juga nih oleh Bang Yudi Revan mudah-mudahan selama sehat bahagia untuk keluarga besar Lesnar Amin dan dalam postingan tersebut ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh Bang Yudereval menantikan kelahiran baby L semoga kita semua sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya Amin wow masyarakat banget ya hingga banyak komentar banyak respon yang diberikan persahabat ya, yakni dari Agung Lenihan Anuskar Sudana Amin, calon Uwa BBL katanya tuh, Masya Allah banget ya, banyak sekali Uwa BBL, mudah-mudahan saja sehat dan selalu bahagia pokoknya untuk idola kesayangan kita Selanjutnya perhatikan juga bersahabat ada unggah spesial nih dari tiktoknya kakak Bilar diunggah saja bersahabat ya video tiktok terbaru Masya Allah banget gemes Memakai baju yang senada nih Luar biasa kekiutan dari idola kesengan kita ini Membuat kita semakin baper dan bahagia banget ya Masya Allah Dan kita lihat juga nih ada komentar yang diberikan dari akun animurti82 kalau aku nggak usah menang, lihat mereka aja udah seneng banget katanya tuh. Memang luar biasa the best couple girls ini. Untuk selanjutnya, perhatikan juga persahabat ada sebuah ugaan spesial terbaru dari Langit Musik. Yang mana Langit Musik ini mengabarkan soal dedek Lesti. Tahukah kamu fakta menarik tentang... Top 1 Dangdut November 2021 Lesti. Perhatikan dulu sebelumnya, ada kalimat cancel yang dituliskan. Sobat, gimana nih hari Seninmu? Biar tambah good mood, simaknya fakta menarik soal jawara. Top 50 Dangdut bulan November 2021 at Lesti Kejora. Geser ke sebelah ya sobat. Tulis juga di kolom komentar fakta. apa lagi sih yang kamu tahu soal Lesti? Yuk kita simak selengkapnya. Perhatikan di slide berikutnya. Tahukah kamu Lesti merupakan mantan sinden cilik di usia 4 tahun. Lesti sudah mahir menyanyikan lagu-lagu tradisional Sunda loh. Wow, masya Allah banget ya. Ini suatu kebanggaan juga untuk kita semua. Alhamdulillah, dari Lesti dari kecil memang sudah tentunya merupakan bintang persahabat ya, udah. Mahir menyanyikan lagu-lagu tradisional Sunda Luar biasa Dan kita lihat juga ke slide berikutnya Tahukah kamu debut di usia muda Lesti memulai debut bernyanyi dangdut Dari panggung ke panggung sejak usia 8 tahun Dan mengikuti audisi ajang pencarian bakar di The Academy Saat masih berusia 14 tahun Dan berhasil menjadi juara satu ajang tersebut Wow, masyaAllah banget persahabat ya, perjalanan karir Dedek Lesti memang sungguh luar biasa. Dan kita lihat juga ke slide berikutnya. Tahukah kamu merambah dunia seni peran? Gak cuma dunia musik aja nih sobat, Lesti juga melebarkan sayapnya ke dunia seni peran dengan membintangi beberapa FTV dan sinetron. Tuh. Ini adalah salah satu fakta yang sangat luar biasa Mudah-mudahan idola kita selalu jaya sukses dan selalu menjadi sosok inspirasi untuk semua banyak orang Di kolom komentar juga perhatikan ada banyak sekali respon yang sangat luar biasa Yakni dari akun Ocha Skor A yang mengatakan Gak usah ditanya lagi sih kalau soal kehebatan Lesti kejora the best dalam segi apapun salut pokoknya katanya tuh Wow masalah banget ya respon yang sangat luar biasa Mudah-mudahan selalu kompak dan solid mendukung karya-karya Dede Lesti maupun kakak Rizky Bilar Untuk berikutnya perhatikan juga kita mampir ke unggahan dari The Kejora sebelumnya mengunggah sebuah postingan foto cantik dan foto cute banget ya Ketika momen di acara anugerah KP 2021 dan di sini banyak komentar yang diberikan Ada komentar dari akun Rita Anuskortilla mengatakan saya selalu bunda dan deutunya miss you masalah banget ya Ada juga Kak Wanda Haras sebagai stylist nih Mengatakan bidadariku Love love love love love Masya Allah banget nih Kak Wanda Mudah-mudahan saja Selalu mendukung men idola kesayangan kita Dan untuk berikutnya juga Perhatikan persahabat Ada info penting soal CAL Yang menarik dan share CAL Untuk Sabtu dan Minggu Untuk Sabtu 0,8 Per 8,4 Untuk hari Minggu kemarin 1,0 8,9 Terima kasih yang selalu setia nonton CAL di TV Iya Basti jangan lupa nonton terus ya Support selalu karya-karya Les Entertainment Tuh persahabat ya Ini ada sebuah info yang kita dapatkan Dari akun Leslar Perhatikan di kalimat yang dituliskan Lewat caption Terima kasih yang selalu nonton CAL Kalian luar biasa yuk terus berusaha Naikin rating dan sharenya Di tengah kesibukan Kalian semuanya mimin bangga tetap nonton ya kalau bisa nontonnya di TV itu persahabat ya ini ada info Kalau bisa untuk kalian semua menyaksikan cinta abadi Leslar itu kalau bisa di televisi langsung persahabatnya Biar ratingnya itu bisa naik yuk sama-sama kompak tetap semangat mendukung yang terbaik karya-karya idola kesayangan kita dan Leslar Entertainment Saksikan terus CAL Cinta Abadi Lasar setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di Antv. Jangan sampai tentunya kalian kelewat lagi, apalagi terlupakan bahwa jam tayang CAL itu jam 9.30 waktu Indonesia Barat di Antv. Kita masih menunggu kejutan kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya. Jangan kemana-mana total Stay Tune dan pelatihin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru update dan terhangat selanjutnya ini dulu informasi di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang minum terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh